Ronaldo hanya pikirkan dirinya sendiri? Superstar, kata itulah yang ada dalam benak banyak orang ketika berbicara tentang Cristiano Ronaldo. Aksinya dalam mengolah si kulit bundar tak perlu diragukan lagi. Peraih lima kali gelar Ballon d'Or ini mempunyai etos kerja yang tinggi hingga membuatnya mampu tampil di level tertinggi hingga usianya menyentuh angka 36 tahun. Namun di samping kehebatannya itu, Ronaldo kerap dicap sebagai pemain yang berego tinggi. Baru-baru ini sikap Cristiano Ronaldo yang marah saat ditarik keluar dan diganti membuahkan kritik dari beberapa pihak. Kapten Timnas Portugal itu terlihat menggerutu dan membanting jaket saat berada di bangku cadangan Manchester United. Ronaldo tidak terima dengan keputusan Rob Rangnick menggantinya. Sikap Cristiano Ronaldo membuahkan kritik dari beberapa pandit sepak bola. Salah satunya adalah mantan pesepak bola Irlandia, Andy Townsend. Menurut Andy Townsend, keputusan Warnick sangat bisa dipahami, tetapi dirinya tidak memahami alasan Ronaldo menanggapinya dengan dramatis. Saya terkejut dengan sikap Cristiano Ronaldo. Sungguh, seharusnya dia bisa bersikap lebih baik. Kata Townsend di Mirror. Tim Manchester United bukan cuma soal dia. Betul, Ronaldo adalah pemain penting, tetapi tidak selalu dia menjadi pusat segalanya. Melawan Brentford, hal terpenting adalah menang dan mendapat 3 poin. Kita semua melihat Rennick bicara ke Cristiano Ronaldo dan memintanya tenang. Ronaldo tidak terlihat seperti bisa menerima omongan Rennick," ujar Townsend. Hal sama juga diungkapkan penulis sepak bola utama BBC, Phil McNulty. McNulty mengatakan ego Ronaldo hanya akan menghambat Manchester United. Sikap Cristiano Ronaldo sangat tidak diperlukan. Dia pemain brilian, tetapi masih memberikan kesan bahwa dia lebih mementingkan diri sendiri ketimbang tim. Untuk Ronaldo, Ronaldo tak akan membuat dirinya lebih baik dengan sikap seperti itu, terutama karena keputusan Rangnick terbukti efektif. Bukan pertama kali ego Ronaldo terlihat melampaui kepentingan tim. Pertimbangan Rangnick untuk menyimpan tenaga Ronaldo lebih bisa diterima ketimbang sikap Ronaldo. Di sisi lain, ex-back Manchester United, Rio Ferdinand justru membelas cr 7 Cristiano Ronaldo ingin mencetak gol. Dia melihat adanya peluang dan berpikir ingin ikut menyumbang gol. Anda semua bisa melihat kekecewaannya. Namun, Rangnick mengatasi kejadian itu dengan baik, ucap Ferdinand menambahkan. Sebelumnya, Rolf Rangnick sudah meluruskan soal sikap yang ditunjukkan Cristiano Ronaldo. Rangnick menarik keluar Ronaldo dan memasukkan Harry Maguire guna mengubah formasi menjadi lima back. Curuh taktik asal Jerman itu melakukannya agar setan merah tidak kebobolan seperti pada laga melawan Aston Villa pada akhir pekan lalu. Meski menang atas Brentford, Manchester United tak bergerak dari posisi ketujuh klasmen. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mengoleksi 35 poin dari 21 pertandingan di Liga Inggris musim ini.